balik lagi bersama otong spinner ini kita akan review game get off olympus seluruh kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olympus hari ini ya seluruh kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya slot gacor olympus hari ini kita langsung gaskan saja kita main di bet 1200 saja double jengal kita langsung gaskan di manual aja 20 kali ya seluruh yang bertanya kita main dimana kita main di artv820 Situs O Traga Solid Sandero Jagat Dunia Akhir. Di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas 29 Juni di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan CFW game. Gratis relive 24 jam per menit per detik naik sesuai dengan traffic game-nya itu sendiri pastinya. Jadi buat teman-teman semua, selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cagar game dan cuma di Rp8.000 kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor atau enggak ya seluruh ya. Maka dari itu yuk langsung gacor ke RTP telegram tadi. Untuk link yang saya sematkan di pin komen ya guys. Di pin komen juga tersedia link komunitas grup WA ya, di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini. Slotnya eh, RFDS slot jadwal hari ini, RTX slot car ini, RTX slot jadwal ini ya, yes, bos. Nah, nanti sana kita selalu berbagi pola slot jadwal hari ini, Khususnya Pola slot jadwal lulus hari ini, maka dari itu, yuk langsung gaskan saja ke grup WA biar kalian tahu pola slot jadwal hari ini, khususnya pola slot jadwal lulus hari ini ya, bos. langsung gaskan, dong. Kasih JPJP mantap, bos teman-teman semuanya dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola selanjutnya slot hari ini khususnya pola selanjutnya slot besar ini ya slot. Jadi pertama teman-teman semuanya dibantu like, comment, subscribe nya, share share, share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola selanjutnya slot hari ini, pola dihacur, hari ini pola slot yang besar ini, slot ya hari ini slot hari ini slot ya curah besar ini dan pola sore hari ini pola ya, slot hari ini pola slot gacor ya, minggu kali ini RTP slot gacor ya, hari ini apa itu Ini RTP slot gacor minggu kali ini bos guys. Masar hari itu Yuri bantu like, comment, subscribe-nya. saya Share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi. Pola slot gacor ya, hari ini khususnya pola slotnya gacor besar ini ya, sur. Yuk, yuk, yuk, kasih yang manis-manis, kasih yang manis-manis, kasih yang manis, manis. guri-guri dong, biar kita bisa jadi pemantap. pemandu Yuk, atas makota hati, kasih face-nya dulu yuk, atuh satu lagi. Saya kri sayang sayangin, suruh yuk kuning, kuning biru jadi dulu, biru jadi ngeluk, kuning aku hijau sih, aku turun, atuh, aku cu, ayo, kasih dong jangan kau diam diam saja, putus aduh. Sekitar aduh, enggak mau hmm. Ayos, kasih yang mantep mantap kasih manis-manis, ya. coba manis. Jau Jau di 10 Baya, subor, ya Saldo... <tuh. -tuh. belum ada tanda tambah JBJ bermanis kuning dulu boleh? Aduh, mau kuning lagi aja hai dong bus Kasih dong tak aduh belum mau juga belum mau anjir kita geser ke hmm, manual lagi aja ya 20 kali ya terpatu tidak konek pemirsa hai saldo saldo sisa deh bus naikin-naikin dulu usaha Facebook Facebook boleh-boleh naik-naik dikit lah usah yuk anjir deh merah Hai ah, aku nanggung cucu-cucu 15.000 13.000 belum ada tanda-tanda naik-tandai ini anjir oke kita akan rungkat cuci lihat dan saksikan bersama ya cuci ayo rungus naikin usul tetap dulu lagi terus anjiris 4.000 jujur 3.000 dua kali spin lagi nih hahaha Ah, rumkat. Ini cu cu cu cu cu. Aduh, kuning betayu mantap, ya. Yuk. Biru dong. Biru, aduh, betayu pertirnya usah kasih dong. Hmm. kali 50 lumayan, cuy. Hmm, total 850, cuy. Keren banget, terbaik. saldo sisa 200 perak. Kita lihat si sambar kali 50. Betah-betah mantap gitu-gitu yang mengerti Rp8.000 enggak bohong suhu makanya dari itu langsung saja jatuh Rp8.000 untuk link internet saya sematkan di pin komen ya bosku yuk konekin aja aduh enggak mau cu. coba tadi kali 500 gitu kan langsung otomalkan kunjung tapi tidak kita dikasih jbcp -jb. mantap segini sudah bersyukur sudah so. kita coba di ya. kita cari tercari frisk-fisk-fisk manis dulu ayo kasih dulu yuk atas, menu. atas menu. Aduh, saat, Aduh, kuning atas kuning kurang satu kuning tidak hijau tunggu tiga tiga terus ujo. empatnya kapan ini sekater empat sekitarnya kapan harus ayo satu, tiga doang dua uso, jarum itu duduh apakah ini kita akan kan saja bosku dari pada susah-susah skater apa kita akan bui saja nanti nanti dulu tenang-tenang dulu kita coba cari-cari dulu jadi buat teman-teman semua ya dibantu eh, komen subscribe-nya share, share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor besar ini gacor hari ini slot hari ini slot gacor oleh besar ini poslot hari ini Infosuit hari ini ini hari ini apa hari ini, hari ini. Hari ini. Hari ini. Hari ini. kita dapat ini semua ada isi kita lihat dan ya. perhatikan batang ini jadi dulu boleh tidak mau hujir ini kuning ah, tuh, mau tuh mantap merah dong atau biru merah diri jadi cuyuk jincin turun atau bendang atau nggak mau lumayan kali di tuh masih sisa 11 kali lagi kita dikasih itu jadi ini ya suruh terus mantep nih merah jadi jadi dong merah-merah jadi ikut boleh ikut cincin kurang kalah tujuh kasih nunggu mantap jadi dong kuning aku hijau mau lumayan pasti ibu kali lima belas yudhu beli dua ini memang berisi ya mantap di pecah dong ungu pecah dong ungu pecah, mantap atas pincin kasih petir tuh yang kali 3 ya tuh hampir-hampir 33 juga naikin lagi terlalu juga tuh ini jujur ini hati ngomong dulu mantap atas kuning kata petir Lumayan dulu, yuk, kali sebelum kali. Aduh, kuning Tapi sih, sama 6 kali lagi ya bos. Yuk. Ayo, ah, hijau konek mantap yuk. Biru dulu boleh, Aduh, merah ini. Nah, sih ya, ya. sih, sama 4 kali lagi yuk. Asli, dong. Kuning dulu mantap yuk, merah boleh jadi biru jadi nih turun nih jadi hmm sedang mengasih dong jam satu tampil juga juga lihat lebih ini lumayan-lumayan kita bisa WD sama satu gitu tuh langsung gaskan WD kan saja karena ketamatan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD kan saja ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like komen subscribe nya seluruh saya tongspin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot